Kata mati Malaysia. Mana, bos mana? ada Nantilah. Belum ada lagi ya? Nah, Oke. Okay. lemak. Ini kedai mamak langganan ini, guys. Berhubung gak punya uang gara-gara lockdown, mutang di sini, guys. Asik. Sepi. Kedai pun sepi. Pati Chaney dua lah. Makan-makan. Hah, makan sini lah. Oke. Buat video. Apa salju? YouTube, YouTube, YouTube. Ini guys, saya pesen roti canai guys. Aduh Tengok cara buat roti canai macam mana nah, Ini dikepel-kepel dulu Nanti tengok saya punya youtube Cara membuat roti canai ini guys kepak biar lentur biar nanti empuk dibakar yuk kerja Mari, udah berapa tahun? kerja sini? bukan, bukan, bukan, bukan, bukan bukan, lah, tak tahulah apa cakau <laughs> pandai dia guys kasih gulung gulung gulung, gulung. kasih minyak lagi kasih tutup penyet penyet baru digoreng yang mau dulu baru dikasih masukkan ke wajan buat digoreng kalau tidak nai disini sausnya ada.. saus.. tak tahu ini saus apa.. ini terus kuning.. apa itu.. kari.. saus sajalah.. saus.. saus sambal.. sambal.. sambal saja.. nanti.. nanti saya ngelan. saya buat youtube.. Nah. ini sambal lah, apa nama? nasi lemak udah setengah matang guys, bentar lagi Wah. mau makan cukup cukup sangat leleh sudah Kerja sepi, enggak ada orang sama sekali. Selamat tipe lagi, itu lihat Aduh, dibungkus ais, mila es manis. Nah, ini buat milo es ya. uh. <tuk> itu. Ini. ini akan dicampur susu biar manis iya kan? kan itu oke lah sudah dan beransam di dunia ini. jadi tarik lagi, tarik lagi macam itu bicara buat melo es malaysia ikat tebing ya? ikat tebing Oke guys, secampur nanti lagi jagur kede-kede dong ini orang-orang yang tercoba nih ini ngomong kede, kede Ay, um. makan, kero kede material dong tapi kede material si kero bangunan orang-orang iya ini guys iya yes, sampai pelaku dong kero pas kodrong nih <laughs> Malaysia satu.